4 Tanaman Herbal Cara Jitu Mengobati Diabetes Secara Herbal Alami 1. Biji Buah Mahoni Manfaat biji mahoni yang paling dikenal yaitu untuk mengobati diabetes. Dengan mengonsumsi ekstrak biji mahoni, maka kadar gula darah dapat turun. Biji mahoni diketahui memiliki senyawa alami yang dapat menghambat penyerapan gula. Selain itu, senyawa tersebut juga bekerja untuk meningkatkan produksi hormon insulin dari pankreas. Diminum satu butir atau setengah butir sebelum tidur atau pagi hari. Atau bila kadar gulanya lumayan tinggi bisa diminum dua kali sehari. 2. Buah mengkudu Anggapan bahwa buah mengkudu dapat menurunkan kadar gula darah telah dibuktikan pada berbagai penelitian yang dilakukan pada hewan percobaan dan manusia. Kandungan flavonoid yang ada di dalam buah mengkudu akan membantu para penderita diabetes. Bisa menjaga kestabilan gula darah dengan cara melakukan pencegahan produksi glukosa berlebihan di dalam hati. Kandungan seronin dibentuk dari proseronin juga bisa membantu untuk mengatasi diabetes. Kandungan tersebut bisa mengoptimalkan fungsi sel yang mengalami kerusakan dan melakukan revitalisasi serta meregenerasi sel rusak tersebut. Ambil satu buah mengkudu lalu di blender. Setelah itu peras airnya. Masukkan ekstrak mengkudu ke dalam gelas. Jika Anda tidak tahan dengan rasa dan baunya, bisa Anda tambahkan sedikit madu, atau bisa dengan cara rebus satu buah mengkudu dengan tiga gelas air hingga mendidih dan tersisa satu gelas. Kemudian diminum. 3. Sambiloto Kadar glukosa atau gula berlebih dalam darah meningkatkan risiko penyakit diabetes. Untuk mencegah diabetes, salah satunya dengan mengonsumsi makanan penurun gula darah. Penelitian dalam Indian Journal of Pharmacology menunjukkan, Daun sambiloto mampu menurunkan kadar glukosa, trigliserida, dan kolesterol pada tikus dengan lemak dan gula tinggi. Dengan begitu, daun sambiloto membantu mengontrol kadar gula darah. Tak hanya itu, tanaman ini juga mendukung efektivitas pengobatan. Diabetes dengan metformin, obat penurun gula darah. Selanjutnya dengan merebus daun sambiloto dan meminum air rebusannya secara langsung, cukup dua kali sehari pagi dan sore atau pagi dan malam. 4. Daun seri, daun seri atau kersen mengandung saponin dan flavonoid yang dapat bertindak sebagai antioksidan. Kedua zat ini juga dapat bertindak sebagai insulin alamiah yang diperlukan tubuh untuk menormalkan kadar gula darah di dalam tubuh manusia. Dalam sebuah percobaan, penderita diabetes yang menggunakan daun kersen sebagai obat alternatif memang menunjukkan hasil. Luka yang awalnya bernana perlahan sembuh dan kering, serta kadar gula darah di dalam tubuhnya juga berangsur normal. Ambil sekitar 5-10 lembar daun kersen tua, cuci bersih. Rebus daun kersen dengan 3 gelas air hingga tersisa 1 gelas saja. Sajikan ramuan hangat atau dingin untuk diminum. Minum 3 gelas per hari dan per gelas setiap minum secara teratur.